Seorang wali kota di Meksiko menikahi buaya dalam upacara tradisional yang penuh warna. Pernikahan ini bagian dari ritual untuk meminta alam menurunkan hujan. Pernikahan ini diramaikan dengan musik tradisional dan orang-orang yang bersukaria menari sambil memohon kepada pemimpin adat untuk mengesahkan pernikahan tersebut dengan adegan ciuman pasangan pengantin. Wali kota San Pedro Huamelula, Victor Hugo Sosa, mewajibkan lebih dari sekali selama pernikahan hari Kamis membungkuk untuk mendaratkan bibirnya di moncong buaya kecil yang telah diikat tertutup untuk menghindari gigitan yang tidak diinginkan ritual pernikahan tak biasa ini kemungkinan berasal dari tradisi berabad-abad era prahispanik di antara komunitas adat Chantal dan huave negara bagian Oaxaca Oaxaca yang terletak di bagian selatan Meksiko yang miskin bisa dibilang negara terkaya dalam budaya asli dan rumah bagi banyak kelompok yang dengan keras kepala mempertahankan bahasa dan tradisi mereka ritual kuno di san pedro huamelula yang sekarang bercampur dengan spiritualitas katolik melibatkan mendandani buaya atau kaiman dengan gaun pengantin putih ditambah pakaian warna-warni lainnya eh tapi tunggu dulu sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya reptil berusia tujuh tahun disebut sebagai putri kecil diyakini sebagai dewa yang mewakili ibu pertiwi dan pernikahannya dengan pemimpin lokal melambangkan penyatuan manusia dengan dewa saat rompet dibunyikan dan genderang memberikan irama yang meriah penduduk setempat membawa pengantin buaya di tangan mereka melalui jalan-jalan desa saat para pria mengipasinya dengan topi mereka dia mengatakan bahwa dirinya merasa istimewa untuk dipercayakan melaksanakan upacara dan mencatat bahwa dia menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan apa yang akan dikenakan pengantin wanita. Gak hanya di Meksiko aja nih sob, salah satunya ialah di negara Bollywood ini nih. Ya, India memang merupakan salah satu negara dengan banyak tradisi unik yang masih sering dijalankan. Salah satunya adalah tradisi menikah dengan hewan yaitu anjing. Praktik menikah dengan anjing ini diakini dapat membuang kutukan atau sial sebab energi negatif itu akan masuk ke dalam tubuh si anjing tersebut. Bagian dipercaya dapat membawa keberuntungan di daerah yang melakukan praktik tersebut di masa mendatang. Hal ini tentunya karena masih erat kaitannya dengan mitologi dan cerita rakyat. Pernah menghebohkan yaitu seorang gadis berusia 18 tahun yang dinikahkan dengan seekor anjing liar. Perempuan yang bernama Mangal Munda ini, Berasal dari desa terpencil di negara bagian Jarkan di India Timur. Bunda menuturkan bahwa hal ini dilakukan karena para ketua di desa mempercayai bahwa mantra jahat yang ada akan dimasukkan ke anjing tersebut. Bunda juga berujar bahwa di desanya tak hanya ia saja yang menikah dengan anjing. Tapi ada banyak gadis yang senasib serupa dan mengikuti ritual demi menyingkirkan kutukan itu.